Baiklah, rasa bales dari manapun kalian berada untuk menemani santai. Pagi kalian saat ini Bang menak akan memberikan informasi menarik dan terbaru seputar idola kesayangan kita. gambar pertama persahabat yang kita lihat ajenya yang sebuah yang spesial banget ya di acara Reka, margin dan Ali Syakir semalam. Idola kesayangan kita menunjukkan keromantisan Walaupun tentunya videonya dari orang lain ini terbukti banget ya bahwa mereka romantisnya nggak dibuat-buat ini natural banget Masya Allah luar biasa persabat Deddy ya, dielati suapin manci Kakak Rizki pilar ini selalu membuat kita bahagia banget, pesabat yang mudah-mudahan romantisan kegiatan les selalu kita lihat amin dan dalam postingnya tersebut juga ini diunggah kembali oleh akun HP Ketan Kota Sultan banyak tanggapan banyak komentar yang diberikan dari para fans sejati yakni dari Agung Instagram Hijau Mawar Hijau Hijau wow <supai> ini menuliskan sebuah kalimat komentar emot yang sangat luar biasa sahabat ya duh cute banget ya idola kita mudah-mudahan saja selalu berbahagia dan selalu dilindungi dari orang-orang yang tidak baik ke kabar berikutnya kita lihat juga persahabat ya di sini ada momen spesial terbaru juga semalam ini momen yang luar biasa idal ke tangan kita ternyata habis dari acara margin ini lagi dinner bareng persahabat ya di warung stick simantan wow <tik> warungnya aja Namanya cute banget di ya, persahabat ya warung si Mantan katanya tuh aduh cute banget ya Idola kesayangan kita mudah-mudahan selalu sehat dan selalu dipermudah apapun urusan yang dilakukan oleh Lesti dan Rizky Pilar Ternyata juga semalam Leslar ini dinner bareng dengan Mama Isdahlia yang ikut ke Bandung juga persahabat ya perhatikan di postingan ini ada Mama Is Dahlia dan suaminya serta ada anak perempuannya juga bersama ya. Wow, ternyata perkumpulan para artis nih kemarin. Mudah-mudahan saja tentunya kebahagiaan, kejutan selalu kita dapatkan dari idola kesayangan kita. Bayang tanggapan komentar banyak respon juga yang diberikan, yakni dari agung Instagram. Tiwi.tiwi14 mengatakan, Dedek mana ya, kok nggak kelihatan? Katanya, Dedek Elasti itu ketutup oleh Abah Valdi Akbar, persahabatnya perhatikan. Abah Valdi memakai sweater atau hoodie warna hitam. Dan Dedek Lesti itu ketutup persahabatnya Tentu kita selalu menunggu kejutan kabar baik-kabar bahagia dari idola kesayangan kita. Selanjutnya kita lihat juga ada sebuah ungan spesial baru sahabat ya Masya Allah ini cute banget ya Sudah di update channel youtube-nya Leslak Entertainment Perjalanan menuju rumah margin tidak di dialogasi cerita apa ya Aduh, bikin penasaran aja yang belum nonton Silahkan tentunya mampir ke channel Youtube Leslak Entertainment Karena kita disuguhkan vitamin bahagia oleh idola Kesayangan kita perhatikan ya Tentu sewang semakin aktif aja Kakak Bilar Masya Allah Mari <ganti> kita langsung dengan pasangan masing-masing Kata Bu Fir ya Ini cute banget nih masya allah Hingga banyak di komentar Banyak respon yang diberikan Ya ini dari Akun Instagram desta Mengatakan Lesti bilang tambah cantik karena sering ditengokin katanya tuh Aduh, cute banget ya Dan ada juga komentar lain diberikan dari akun Instagram Pipir Anas Mengatakan dalam kolom komentar ya Emak-emak suka baper ditanyain dedek tuh Aduh, cute banget ya Memang luar biasa adalah kesayangan kita Selalu selalu membuat kita bahagia dan selalu baper Dan kita lihat juga ada komentar lain dari Angkun Ani Wahyuni150 Mengatakan ngakak banget uy. tahu aja haters suka ngebandingin Bilar Amatengku Wisnu Katanya tuh aduh ada-ada juga nih Persahabatnya para haters selalu saja Menyudutkan Idola kesayangan kita persahabatnya Daripada ngurusin haters kita lebih baik Mengurusin idola Kesayangan kita persahabatnya Dan selanjutnya Ada sebuah unggahan spesial fotoki dari Wawan Potret nih wah. Wow. Maman spesial banget ya ketika memegang piala penghargaan di Ajang Idah 2021 di Indosiar Perhatikan tangan mereka persahabatnya yang saling menggenggam piala satu tuh Ini cute banget ya apalagi senyumnya melihat kita selalu bangga bersahabat ya di sini juga, sebuah kalimat caption yang dituliskan: "Semoga selalu tersenyum, ya Kak. Emang luar biasa banget, ya, saat melihat senyumnya Dedek dan Gaga Bilan 'Membuat kita bangga banget nih,' kepada mereka berdua mudah-mudahan selalu membanggakan dan selalu berkarya untuk Lesti dan Rizky bilang." Ke kabar berikutnya juga di disini ada sebuah unggan spesial dari IGS nya Ibu Rosmala Dewi ini unggan semalam juga Masya Allah momen kebersamaan dengan anak tercinta dan menantu tersayang <gifat> luar biasa banget persahabat ya kita fokusnya sama perut bunda baby Elni yang semakin besar persahabat ya makin gak sabar aja kita melihat menyaksikan baby L lahir persahabatnya mudah-mudahan semuanya lancar semuanya dipermudah untuk persalinan idola kesayangan kita dan ke kabar berikutnya juga ya. di sini ada sebuah postingan persahabat ya. ini info juga karena sudah di up juga di channel youtube more night cari tahu kekompakan Leslar mind this ini tentunya ketiga Lesti Rizky Pilar berkunjung ke Bandung Tepatnya di gudang Jam Persahabat ya Ini ada vlognya nih Bersama Leslar Ini cute banget ya isu vlognya Perhatikan nih Ketika Lesti dan Rizky Bilar ditanya Mencintai atau dicintai Kakak Bilar menjawab dicintai Dan didik Lesi kecorak Ini menjawab mencintai Persahabat ya Ini bikin kakak banget ya mereka berdua Aduh luar biasa <laughs> mudah-mudahan saja selalu bahagia dan selalu diberikan kesehatan dan kita lihat juga persahabatnya di sini tentu ada jawaban dari kakak rizky bilar persahabatnya soal tentu penyampaiannya menjawab dicintai ketika kakak dicintai kakak akan berusaha untuk mencintai lebih dari apa yang wow <laughs> ini cute banget persahabatnya postingan tersebut juga ini derepas kembali oleh Akem Arasi Anas leslar 24. Ada kalimat kiasan juga yang dituliskan di postingan tersebut dan saya auto ngakak ya. Katanya itu persahabat ya. Untuk kalian wajib nonton juga ini luar biasa. Bayang sekali kelihatan yang kita dapatkan dari Lesti dan Rizky Bilar. Selanjutnya kita lihat juga persahabat dari sebuah unggahan postingan Ini luar biasa juga persahabat ya Memang kemarin kita disuguhkan banyak sekali vitamin bahagia Full vitamin manja dari idola kesayangan kita Ketiga, Dul Jailani persahabat ya Ini bertanya kepada seorang Rizky Bilarni persahabat ya Soal tips cara mencari pasangan cara cari kriteria perbedaan cari pacar dan istri ala Rizky Bilar nih konsep dari kakak Bilar itu sangat luar biasa banget persahabat ya kita ambil poinnya saja kakak menyampaikan bahwa untuk cari istri itu harus yang benar-benar persahabat ya yang sayang keluarga, sayang sama kita sendiri dan tentu yang bisa mengusir rumah tangganya, wah ini cute banget persahabatnya Masya Allah yang belum mampir silahkan mampir juga di channel youtube Youtubenya My Eldul Persahabat ya Ini sudah di-up juga di kolaborasi bersama Leslar Dan unggahan tersebut pun Ini di kembali juga oleh akun Rossi underscore Leslar24 ada kalimat Gapson juga yang dituliskan. Masya Allah, apa kabar di luar sana yang suka banding-bandingin mantan Ina ini itu tetek bengek. Hei, tolong lihat ini. Mantap jiwa nggak nih? <guluh> ini emang cute banget persahabat ya. Ini tulus banget dari seorang Rizky Bilar yang menyampaikan sebuah jawaban yang sangat luar biasa ketika ditanya oleh Dul Jailani. Banyak komentar juga, banyak tanggapan yang diberikan Dari para sahabat Leslor Salah satunya di sini dari akun Nuranskordanita Mengatakan kalau ada yang baper Sama pertanyaannya, Dul Ditendang keluar aja dari kolom komentar Kak Rose, tadi di beberapa akun Fanbase, udah mulai Udah ada yang baper Dan ngomongin ini ono apa ngetek Dul pula, ngeselin banget tuh kan Bersahabat ya, kalau yang tentu Haters yang selalu menyudutkan itulah persahabat yang gak suka dengan idola kesayangan kita. Semangat terus Rizky Pilar Lesti kejorang Mudah-mudahan selalu banyak dukungan, selalu banyak doa yang diberikan dari orang-orang baik yang selalu terus mencintai Lesti dan Rizky Pilar. Dan ke kabar berikutnya juga... Masih ada akun yang Instagram yang sama Pasabat yang menginfokan Ini seru banget pasabat ya Episode terbaru nih dari Cinta Abri Eslar episode buat besok ini cute banget perjalanan Dedek Lesti dan kakak Rizky Bilar ke Bandung Ini episode terbaru Jangan sampai lupa jangan sampai terlewatkan Kalian menyaksikan karya-karya terbaik dari Lasal Entertainment Ini seru banget di persahabat ya Wow <gifat> Ada kepanikan Rizky Bilar juga saat melihat Harimau di Bandung persahabat ya Ini kolaborasi bersama Marjin dan Ali Syakib Jangan sampai lupa persahabat ya, saksikan terus Cinta Abadi Leser setiap hari minggu Jam 1 siang live di Antv. Kita lihat juga di kolom komentar banyak tanggapan dan respon Yang sangat luar biasa persahabat ya Ya, ini dari akun Instagram ini Sudir mengatakan, wah tambah seru nih ceritanya Love, love, love tuh persahabatnya tambah seru banget ya ceritanya Ini episode terbaru banget Jangan sampai lupa, jangan sampai terlewatkan besok hari Minggu Jam 1 siang ya untuk selalu menyaksikan Karya-karya terbaik dari idola kesayangan kita Dan selanjutnya juga, Bang Imin akan menginfokan kembali ya Untuk kalian semua, bakal hadir dua hari lagi Langit musik, dia ya, ini menginfokan tentu acara IMA, Indonesian Music World 2021 yang akan hadir di RCTI. Kita lihat di kalimat caption, dia ya, penghargaan bergengsi untuk dunia musik dan musisi Indonesia, Sederet bintang tamu siap tampil maksimal di malam puncak Indonesian Music World 2021. IMA 2021 akan hadir hari Senin 6 Desember pukul 18.00 waktu Indonesia Barat live di RCTI Dipastikan persahabatnya idola kesayangan kita, Dedek Alessi kejora ini akan tampil di acara tersebut sebagai bintang tamu dan di postingan tersebut juga ini dibanjiri komentar dan respon dari para fans Salah satunya dari akun Imas Aprilia Ningsih mengatakan Lesti Kejuara Dwaya sama Teh Teherosa nyanyiin lagu hati yang kesakiti versi koreanya pasti trending lagi Yuk kita doakan saja mudah-mudahan penampilan Lesti kejora selalu membuat kita bangga Dan doakan support terus mudah-mudahan idola kesayangan kita diberikan kesehatan Amin Ya Rabbal Alamin